Whatsapp Horas welcome back Selamat datang kembali tentunya di channel Batak Pro Musik Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini Nah teman-teman seperti yang kita lihat di awal video tadi Kita akan membuat video reaction ya mana orang bule sangat masih memainkan lagu daerah kita dengan alat musik mereka teman-teman Yang membuat menakjubkan Mereka memainkan atau melakukan sidak secara langsung Di tiga titik yang berbeda secara spontanitas teman-teman tidak ada orang yang menduga bahwa mereka akan semahir itu atau mereka akan melakukan itu Karena Karena mereka awalnya datang satu, dua, tiga, dan lama-lama berkumpul, teman-teman Dan mereka melakukan sidak di tiga titik yang berbeda Yang pertama di video ini di kota Tua Jakarta Yang kedua di Lintung Nihuta Dan yang ketiga terakhir di Balige. Nah seperti apa sih keseruannya? seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut ke topik pembahasannya, pastikan dulu dong teman-teman sebelum mengklik tombol subscribe di sebelah sini aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik dari Batak promosi, baik sekitaran, kejadian-kejadian atau berita-berita terbaru seputar bangso Batak, lagu Batak, musik Batak, hits, atau topik-topik semuanya yang menyambut Batak terupdate di channel Batak promosi. langsung saja guys next videonya check it out musik pemak dan nah, lokasi yang pertama bisa kita lihat di kota tua Jakarta teman-teman Me huddul lagi <laughs> Kita lihat ada nambur kita ya, karena apa? Saya bilang nambur kita sudah bisa saya pastikan karena dia orang Batak. Ya dari keselamatannya sudah bisa saya tebak bahwa dia purna beban ya. Mereka sangat menikmati pertunjukan ini karena apa? Karena tidak biasa teman-teman bisa dibilang langka ya. Orang luar negeri memainkan musik daerah atau lagu daerah dengan alat musik yang berbeda. <SILENCIO> Sangat rame, guys. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. itulah penampilan pertama dari bule-bule dengan alat musik daerah mereka ada di sana seperti yang terlihat di sini gitar nabalga apa itu bass atau bass apa namanya itu ada kesek-kesek kondang-kondang dan gitar nama, gitar nama elga ada semua tarune pun ada teman-teman ya ray dan lokasi ini terletak di kota Jawa Jawa. Tuh, pilih hut ini mah, ahane guys, arwarni kondang-kondang nih. Ya ini yang saya bilang gitar nabal itu guys ya, in dia gitar nabal ga. Ada pak polisi di sana mengawasi, ya. Akapresiko, heran guys. Luti. Bama nilik-nilik. Yakin alaikum mergaya. Jobbingon. Ayo, guys. Ayo! Eh, bahasa hidang itu rusak kok ibu guru. Itu dia malu duuan. Better you sauna ya, Lanjut guys. Ya, inilah yang sebilang Sarune guys. Ah! Oh! Oh! Oh! bisa kita lihat di sini orang gule berdansa dengan persikola <SILENCIO> ini namanya di pasar belige ya pasar belige <SILENCIO> ini adalah musik namanya atuk, atuk ya dan di sini teman-teman kita lihat mereka melakukan sidak ini secara spektakuler bisa bilang spektakuler karena apa? mereka awalnya datang satu, tiba-tiba dua, tiga, empat dan lengkap di disitu semuanya teman jadi nah, gue be gitar double guys Seperti yang saya bilang tadi kan mereka datangnya satu-satu dengan ciri khas dari batak tua dengan sortali apa namanya di lengannya guys. Ya. Ada Hasapi bisa kita lihat di sini ada Hasapi entah ini orang bule atau orang batak saya kurang tahu guys. <SILENCIO> ya, ada rambut naik like di sana. Dan inilah sosok satpam pb Ada juga seruling si di sana guys ya. Kalau ini saya pastikan bukan orang bule tapi penduduk sekitar atau orang batak di sana ya dan hasapinya ayo kaskan <resonance> kayaknya jadi enak ya guys ya di luring Batak ditambah dengan musik mereka kayaknya jadi enak ya <Sukur> sangat rame guys, sangat rame ya ada juga di sana namanya Matt sangat menikmati mereka menurut ya. Makannya dari atas, guys, menggunakan drone. sudah biar lagi -tiga, tiga guys sudah merdeka -tiga, tiga holland alani pertunjukan oh. semua manor guys semua terhibur dan saya di sini sangat bangga jadi orang batak ya dan kalian teman-teman intailah musik atau lagu-lagu daerah kalian ya Kenapa orang luar bisa kita tidak bisa wo <Sellan> ada juga di sana bapak kepolisian atau kapolres atau kapolda saya tidak sempat melihat panggungnya. Jadi <SISISAN> tidak wisata dengan dinas perwisata dengan bapak kapolda kayak eh kapolres. <SISAN> dengan masyarakat sekitar ada yang sampai sempat tidak bertiga-tiga amar mago biak pasayurnak <tik> jiruk na amar magoan ngasudak belanjainat nyonyak inna anong imruki mamu Oke okay guys, cukup sekian dulu video yang bisa saya sampaikan. Apa tangkapan teman-teman semua? Apa teman-teman masih malu menjadi orang Batak? Atau teman-teman justru bangga menjadi orang Batak? Nantikan video menarik dari Batak Pro Musik, stay tuned, and see you goodbye, orang.